Halo guys, welcome to my channel. Love. Oke okay guys, jadi hari ini aku mau kasih lihat nih guys, aku baru beli. Ini keren banget. Warna-warni, guys. Warna-warni guys, cantik banget, can bag keren banget. Uh, bisa dengarkan tadi saya ngomong itu nggak kalau nggak deketin mic itu suaranya agak jauh gitu guys jadi keren banget uh, untuk recording keren banget pas aku coba dengerin lagu trans wow itu feelnya dapet banget pokoknya keren banget deh, rekomen banget gitu deh oke okay guys jadi hari ini sebenarnya aku bukan mau review headset ini headset ini um, merek Fantech HG23 Oke jadi kalian kalau pingin kalian bisa beli di Shopee aku belinya di Shopee dan penjualannya ramah banget rekomen banget gitu ya guys ya Oke jadi hari ini kita bukan mau rekomend bukan mau review headset ya tapi hari ini kita mau bermain game dan kita bakal lanjut lagi game uh, The Sims 4 guys masih ingat kan guys? utri duyung yang terlantarkan kalau kalian gak nonton kalau kalian gak tahu berarti kalian belum nonton ayo nonton nonton nonton <laughs> oke okay, gak maksa cuman kidding just kidding oke okay, jadi sekarang kita lanjut guys Oke okay guys, jadi gimana dengan nasibnya SB yang kemarin itu hampir saja mati karena kulkasnya konselet itu guys ya. <guluh> Oke, okay, jadi sekarang kita bakal sambung lagi si SB Gimana dengan nasibnya? By the way, si Esme ini lagi sakit kepala guys. Aku juga bingung kenapa dia tiba-tiba sakit kepala. Karena di disini turisnya karena kurang tidur. Terlalu lama tidak makan. Aduh, kasihan banget. Ah, aku rasa terlalu mengejamkan, guys, karena kehidupannya terlalu mengejamkan. Jadi di sini aku punya ide karena uangnya udah 7.000. Jadi gimana kita renovasi rumahnya, guys? Renovasi rumahnya. Oke, okay, jadi kita bakal renovasi rumahnya dengan style modern tiny living. Tiny living. Ya, tiny living. Oke, okay, jadi di sini saya bakal menggunakan peralatan perabot yang berwarna hitam karena aku suka banget sama warna hitam karena hitam itu agak kelamot gitu, guys ya, agak lebih, uh, sepertinya lebih mahal gitu, barang-barang perabotnya mahal gitu. Terus uh, biasanya saya suka menggunakan wallpaper yang kayu karena uh, kelihatannya lebih cocok dengan warna perabotnya. Oke, okay, jadi saya bakal menggunakan perabot yang warna kayu wallpaper yang kayu bukan perabot kayu begitu juga dengan lantainya yang kayu. Oke okay, by the way yang ini kita uh, ganti semua. Kita bakal menggunakan peralatan baru yang dulu yang dulu enggak punya kita tambahin seperti mirror untuk dia gosok gigi apa ya makeup belajar speech, dan lampunya saya suka menggunakan yang simple tapi kelihatan lebih modern gitu, oke jadi aku bakal menggunakan yang ini oke, mantap, kalau untuk uh, wc bakal menggunakan berp aja, ya karena wc nggak perlu gimana ya, jadinya simple-simple aja kukasnya semua bakal menggunakan warna kayu gitu guys ya, dan uh, counternya juga warna hitam warna kayu pula, warna hitam sorry guys dan di sini uh, kita tutupin juga dengan um, atapnya kaca karena bisa lebih menerangkan ruangannya di sini saya juga mau menambahkan jendela untuk uh, bagian ini bagian uh, dapurnya pas dia masak ada cowok ganteng yang lewat gitu guys <laughs> okay, i'm just kidding oke okay, jadi di sini aja simple banget kita harus memberikan lagi tempat tidur dan disitu saya lagi coba, pengen coba menggunakan yang tiny living yang pas sofa bisa diturunin menjadi um, tempat tidur, terus pernya keren banget jadi kita bakal suruh Sm coba deh guys oke okay, kayaknya sudah oke okay semua jadi sekarang Uh, kita bakal suruh Esme mencoba oke okay, semoga dia habis mandi langsung segar nggak sakit kepala lagi oke okay? biasanya saya gitu guys kalau sakit kepala mandi langsung segar gitu guys oke okay, jadi semoga Esme pun begitu, -begitu gitu ya guys ya oke okay. jadi kita bakal lihat gimana dengan hasilnya Nah, guys, angka portablenya hilang, guys. Tapi berubah jadi tense. <laughs> Oke, okay, mungkin dia lapar, guys. Makan, makan, meh, makan, meh, makan. Nah, nah, bersyukur, meh. Kamu udah punya rumah baru, rumah bagus, gitu. Enggak lagi uh, apa tuh tidur di tenda. Nah, gitu dong, fine <laughs> Kemarin kasiannya tidurnya di tenda. Udah itu bokernya malah di ini guys Disemak-semakan gitu guys Kasian banget Kalau kepikir kejam banget ya Tapi gimana namanya rex to rex Jadi mulai dari awal gitu guys Nah Bokernya udah enak nggak disemak-semakan Oke okay, cuci dulu meh Sini meh kita coba put bed down Aku pengen lihat gimana Put bed downnya Nah keren kan guys, tekan tip gitu langsung turun tempat tidurnya, wow mantap! Wow. Oke, okay, make kerja lagi meh, kita mau beli banyak lagi, mau beli banyak lagi perabot yang diperlukan. Mantap meh! Esme memang keren hebat dia kalau mancing. Nah guys, kita udah bisa beli ini guys, aku pingin beli um, TV guys, aku pingin beli TV, kita lihat gimana uangnya cukup hmm. uangnya nggak cukup guys oke kita beliin buku aja kalau nggak cukup biar dia bisa baca uh. oh. oh kagak bisa oke kita ganti ensign table aja aku pengen warna hitam apa putih oke putih kita taruh bukunya di atas sana perfect jadi dia bisa baca buku sampai belajar talentnya kerja lagi meh kerja nah mantap guys dia udah hebat guys sekarang kita bisa beli TV nah tendanya dijual guys buat apa tenda enggak dipakai lagi wah kekecilan ruangannya oke kita perbesarkan aja guys karena kekecilan hmm. oke enggak apa, apa ini udah mantap menurutku Nah, pas kan TV-nya? Pas Oke, okay, sekarang kita lihat bagian luar Eh uh, Ini, aku ingin kasih jendela di luar Oke, okay, kayaknya Yang ini, oh, kurang pas Itu pintunya digeserkan dikit Oke, okay, mantap Nah, ini guys, mantap Oke, okay. kayaknya mau tambahin Oh, nggak bisa Oke, okay, mungkin kurang besar Kita harus tambahin lagi oke okay oke okay, gitu, nice nah, mantap oke, okay, tambahin tangganya lah, uangnya nggak cukup kerja lagi, meh yes, meh tukang kerja kita tukang dekorasi, guys gimana? oke, okay, sip kita beli tangga lagi nah nice gitu dong kerja lagi Meh <tuh> oke okay, mantap me oh, udah lapar guys kasihan guys oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. kita jual lagi kita jual lagi bentar ya me ya sabar me sabar udah kita mau beliin dia dining table dan dining chair Ya, set satu set gitu dia, biar dia bisa makan tanpa berdiri lagi guys bisa duduk gitu guys oke okay, jadi kerja tuh ada ada mendapatkan suatu imbalan tuh meh oke okay. nah aku pengen gantung hmm, bola lampu bola lampu lampu yang gantungan gitu guys biar bias, biar kelihatan lebih bagus gitu guys aku pengennya yang panjang-panjang gitu guys Nah, ini guys, tapi sayangnya harus diganjelin sama sesuatu dong. Masa gantungnya di tengah-tengah ini, ya? Nggak mungkin kan? Nah, ganjelin ini dua. Kalau bisa lah, kan nggak cukup, guys. Ya, kan nggak cukup, guys. Duitnya udah deh. Oke, meh makan dulu, me, boket dulu. Nah, hmm. enakan diri Aha. dulu. Kamu udah kerja capek-capek, kasian oke, okay, mantap nah, sekarang makan, meh, lapar lah, meh makan makanan yang sisa aja, meh jangan masak lagi, nah, mantap, meh oke, okay, kita makan nah, duduk di kursi gitu, guys wow, enak banget rasanya duduk di kursi sambil makan, nikmati makanannya hmm, enak, enak, enak oke, okay, makan aku percepatkan ya guys ya oh, lama banget makannya oke siap oh, cuci dulu lah piringnya meh jangan kebiasaan oke mantap meh nice nice nice oke siap meh aku penasaran meh kamu udah ngantuk meh ayo tidur meh tidur tidur Tuh, tempat tidurnya udah disiapin tidur meh nah tidur meh ayo nah put back down wah marah pula guys dia loh kok bisa marah sih dia sing angry text oke okay lah udah lakukan apa aja yang kamu pengen kan kita kirim angry textnya ke salah satu temannya lah siapa oke okay, kita kirim aja biar dia nggak sedih lagi nggak marah lagi masih marah dia guys Mungkin ngantuk kali ya, bikin dia marah Udah Ayo Nah, lar kelas sedikit Tekennya remote kurang oh, kuat Apa remote nggak ada butter Nah, gitu Eh, kok sanggup? Me! Aduh, ngapain kamu panjat di atas? Yes, Me! Oh, oh. yes, Aduh! Pika keseo! Kasias, Me! Udah aku jualin aja guys, aku takut dia nanti dihantam sama tempat tidurnya mati pula. Waduh, ini meh, ini meh, ini tempat tidurmu yang baru. Nah, ini guys, aku takut banget guys, nanti terhantam mati pula. <laughs> Oke, okay, mantap. Oke, okay, sekarang kita mau mau membeli sesuatu lagi guys, kita mau dekorasi rumahnya lebih cantik aku rasa kita perlu tanaman yang gantungan di kitchennya itu guys biar kelihatan lebih bagus, lebih cantik gitu nah gitu guys, mantap guys terus aku pengen tempat tidurnya di atasnya ada sesuatu oke okay, mantap, sweet dream oke okay guys, jadi ini udah keren ah, by the way, aku perlu ini thermostat, smoke ini sama yang pemadam pembakaran nih oke okay, mantap guys Oke, okay, jadi udah semuanya, udah lengkap, guys. Nah, ini loh yang aku pinginkan. Nah, kita lihat, kita lihat gimana hasilnya, guys. Oh, salah, salah, salah. Oke, okay. jadi kita lihat. oke okay guys jadi ini saja video di hari ini jadi esme uh, selanjutnya esme bakal seperti apa nasibnya seperti apa kalian jangan lupa belnya notifikasinya di on dan subscribe jika kalian belum subscribe dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya guys ya thank you so much so much so much so much dan jangan lupa komen di bawah guys biar aku kan aku masih pemula jadi masih banyak yang kurang tahu jika salah atau apa komen di bawah kasih tahu dong Oke okay, thank you so much for watching dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lain. notifikasinya yang paling penting di on ya guys ya biar kalian mendapatkan info terbaru dari Rimbabo. Oke okay, thank you so much and see you on next video. Bye!